jebol semua mau tinggal tiga ujung bertahan, tinggal tidak yang lain habis di video-video lagi mau masak dulu om oh, mau makan lagi masak tuh baru masak nasi ya. nanti ini saya telepon biasa tidur jam 1 jam 2 kan 真的 mobil Pak